Baiklah persahabat, selalu mana pun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita Persahabat yang disuguhkan vitamin bahagia dulu nih Walaupun ini vitamin pada masanya Saat susah banget mencari cidukan-cidukan yang sangat membuat kita bahagia persahabat ya Dan ini momen yang sangat luar biasa yang kita dapatkan saat di backstage Ayah Kejora, Papa Bilar, dan Bunda Lese Kejora ini lagi bersama persahabat ya Masya Allah Mudah-mudahan keluarga besar Leslar selalu diberikan kesehatan dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang ingin berniat tidak baik. Amin. Momen ini pun perselabat dari kembali oleh akun family atas skor Leslar23. Kita lihat di kalimat Gerson yang dituliskan. Masih ingat enggak di waktu kita susah banget cari vitamin, eh bang Dodo kasih vitamin kayak gini? momen tidak terlupakan tuh bersahabat ya momen yang tidak akan pernah terlupakan ini masih Bang Dodo yang menjadi manajernya Papa Bilang kita merasa bahagia banget ya luar biasa semoga idola kita selalu banyak support dukungan dan doa dari orang-orang yang tulus mencintai idola kita ini dan di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram sasa 0.724 mengatakan, heboh seneng pada masanya, katanya tuh, insya banget ya, bahagia pada masanya pasti, yang selalu membuat kita selalu ingin mencari cidukan-cidukan vitamin dari Lesti dan Rizky Bila. Dan untuk berikutnya, kita lihat sidukan vitamin bahagia di tengah malam. Akhirnya muncul, Bunda Lesti kejaran lagi main bareng Baby L. Wah, tengah malam persahabatnya Baby L belum tidur, lucu banget ya, Bunda Lesti. Masya Allah, <goda> kita juga punya fokus dengan yang di belakang Bunda Lesti. Sedang main PS tuh, persahabat, ya Papa Bilar lagi sibuk main PS di tengah malam Masya Allah, idola kita selalu muncul di tengah malam Ini pun lewat Mas Gong Li, persahabat, yang memberikan vitamin bahagia untuk kita semua Momen ini pun repost kembali oleh akun Lesti Bilar Team Kita lihat juga di kalimat yang dituliskan Lucu banget bunda Sal yang di belakang Pak lagi main PS Apalagi nonton film ya <gifat> Kita doakan saja mudah-mudahan keluarga Leslar Selalu sehat, selalu bahagia dan rumah tangganya langgeng Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Salah satunya dari akun putri Syahira Ryan mengatakan Masya Allah, Allah Katanya itu luar biasa nih, idola kesayangan kita Selalu membuat kita bahagia sekali ya Mudah-mudahan Bunda Lesti Bapak Bila selalu menjadi penyemangat Dan terutama BBL juga Yang selalu menjadi Semangat kita semua Untuk selalu mendukung karya-karya Terbaik idola kita Dan selanjutnya Ada unggahan spesial juga bersama dari Bunda Lesti 5 jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan. Bunda Lesti dapat Kado dari Kak Siren dan Kak Zia Seskia Sungkar Wow kira-kira apa nih isi hadiah yang diberikan Kita lihat aja versi ya videonya Wow apa nih kira-kira Aduh Masya Allah Sudah depannya aja cover foto dari Kak Siren dan Kak Zia Sesekia Sungkar ya Ini baik banget Mudah-mudahan silaturahmi pertemanan antara Bunda Lesti dan Kak Siren Tetap terjaga dengan baik, amin. Dan selanjutnya, lagi-lagi kita mendapatkan kabar bahagia dan sekaligus membanggakan sekali ini dari Leslar Metal Force. Salah satu YouTuber juga bersahabat, ya. Ini mereview Leslar Metal Force. Kali ini dari James Erner maksudnya Kita lihat di kalimat yang selanjutnya dituliskan oleh akun Leslar Metal Force. Thank you James Erner for reviewing Leslar Metal Force. James adalah salah satu youtuber yang juga aktif membahas dan mengulas mengenai proyek-proyek kripto dari berbagai negara. Kali ini, James membahas tentang potensi yang besar dan supporter yang hebat dari Leslar Metaverse. Semoga Leslar Metaverse semakin mendunia. Amin. Masya Allah banget ya. Mudah-mudahan Leslar Metaverse Go International mendunia dan sukses. Amin. Dan kita lihat juga persahabat Di unggahan ig nya Bang Wawan Potret Ini mengunggah sebuah postingan 7 jam yang lalu Foto momen dimana Membuat kita semakin bahagia juga Bunda Lesti dan Papa Bilar Tampil di atas panggung Wow, Masya Allah banget Ya kira-kira momen apa nih Pasti warga Konohan selalu Tahu dimana Momen-momen yang sangat luar biasa Membahagiakan kita semua Berikutnya, kita lihat juga keunggahan Leslar Entertainment. Semalam mengunggah sebuah postingan, ada sebuah pertanyaan juga di persahabat dari akun Leslar Entertainment: "Sebutin lagu dari album Lesti yang paling kamu hafal? Ayo ngaku yang sambil mandi suka karaokean lagunya Bunda Lesti. Sebutin judul lagu yang paling suka, persahabat, dan kamu paling hafal tuh persahabatkin. Gila!" Lagu apa nih ya? Kita lihat di kolom komentar, banyak sekali respon dan tanggapan yang diberikan. Dari Sendal Putih Bilar mengatakan egois, katanya itu lagu Buda Lesti. Ada dari Teddy Ilan Kejuara mengatakan juga di kolom komentar, egois plus ku dengan ikhlas. Wah, wow, Masya Allah banget ya. Tetapi kita semua ini paling suka sih lagu semuanya persahabat ya <gif> Kita suka semua dengan lagu-lagu Bunda West yang selalu membuat kita semakin bangga Karena dengan lagu-lagu yang dikeluarkan selalu menorehkan penghargaan yang sangat luar biasa membanggakan juga dan berikutnya kita mampir ke unggahan Indosiar Indosiar pun ini semalam mengunggah sebuah fonsingan video Bunda Lesti Saat duet bareng Ical Menggalau bareng Lesti dan Ical Tuh, versahabat Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Hola sahabat galau Jangan sedih ya, apalagi dengerin lagu Ada cerita yang dibawain sama Dedek Lesti Kejora Dan Ical mah official Ah, ikutan mewek kan jadinya Coba dong rating 1-5 kegalauan kamu setelah lihat penampilan mereka. Wah, wow, pastinya kita tentunya memilih lima persahabat ya di ratingnya. Karena di Konoha lagi musim kering alias kemarau. <gif> alias kekurangan vitamin. Aduh, masalah banget ya. Tetap kita support yang terbaik pokoknya untuk kedua kita. Setiap penampilan Buda Lesti tentunya gak pernah gagal selalu menampilkan penampilan yang terbaik.